Contoh soal TIU SKD CPNS 2023 dan kedinasan 2023 dengan trik super cepat bagian ke-22. Oke, okay, sebelum saya membahas soal ini, saya ingin menginformasikan bahwa di channel ini ada banyak contoh-contoh soal TIU CPNS sebagai latihan dan pembahasannya yang ada di playlist playlist TIU CPNS 2023 di channel ini ya. Oke, okay, kita bahas soal ini. 720, 720 ini kan dibagi satu ya. Dibagi 1, ini dibagi 2, kalau ini dibagi 3. Harusnya lanjutannya dibagi 4 ya. 120 bagi 4 itu 30 ya. Jadi jawaban yang tepat yang C. Oke. Okay.